Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada info terbaru yang kita dapatkan dari Bang Boril. Bang Boril dan tim lainnya beserta keluarga besar ayah kejora Abang Fatih masih berada di Kota Bandung. Kita doakan para yang mudah-mudahan, apapun yang dilakukan hari ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan kita lihat juga, persahabat di unggahan Lesti fashion outfitnya Bunda Lesti akhirnya muncul juga nih persahabat diunggah satu jam yang lalu perhatikan outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti saat di Swiss kemarin persahabat ya untuk blazer yang dipakai oleh Bunda Lesti merek Zara ini dibanderol dibantul 1.399.900 Wow luar biasa dan untuk jeans persahabat, dibanderol 799.900 rupiah. dan sepatu couple nih yang dipakai oleh Leslar kemarin. Ini dibanderol 2.256.548 rupiah. Masya Allah, berkah barokah selalu ya. Dan kita salvo dengan hoodinya yang dipakai oleh Bunda Lesti, merek Gucci dibanderol seharga 14.325.747 rupiah. Fantastis harga outfit yang dipakai oleh Bunda Lesti kemarin. Luar biasa idola kesayangan kita. Ini sih memang sultan banget. Semoga selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran untuk rezekinya. Amin. Kemudian persahabat disimak juga di kabar Indosiar kembali menginfokan acara dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Tinggal 26 hari lagi. Dicatat persahabat jam dan harinya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan untuk menyaksikan acara di Akademi 5 karena bintang yang akan hadir di acara tersebut adalah Lesti Kejora. Disimak di kalimat caption info yang dituliskan. 26 hari lagi ajang pencarian bakat di Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan di Akademi 5 mulai Selasa 28 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Dicatat persahabat ya, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan idola kesayangan kita di acara tersebut. Karena tentunya penampilan Bunda Lesti selalu ditunggu-tunggu dan selalu dinantikan oleh fans sejatinya. Untuk berikutnya, persahabat, kita mampir ke unggahan Leslar saja. Ada sebuah kalimat luar biasa nih, persahabat, ya. Disimak dan diperhatikan kalimatnya. Dede, boleh sibuk, tapi banyak jutaan orang yang bolak-balik buka handphone demi melihat kabar dari Les di kejora. Memang betul sekali, persahabat, ya. Setiap hari, pastinya, persahabat, banyak jutaan orang yang bolak-balik buka HP demi melihat kabar terbarunya Lesti Kejora, termasuk Bang Mimin, Luar biasa nih, idola kesayangan kita, support dan dukungannya. Mudah-mudahan tetap kompak ya untuk para sahabat Leslar, Lesa Lovers, Lesti Lovers, dan Milovers untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya, bersahabat disimak juga. Ini diunggahan akun sahabat.ting anuskorleslar Diperhatikan di video ini vlognya dari channel youtube Rizky Bilar Ketika BBL berenang bersama papahnya ya Perhatikan ekspresi dari boril yang begitu melindungi abang Fatih Takut terkena ombak saat Papa Bilar ini berenang ya Ini sih lucu sekali Masya Allah yang selalu bikin kita happy, luar biasa apalagi abang Fatih yang sudah pinter banget, berenangnya bisa sendiri ya, luar biasa abang Fatih, dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan ngakak terus lihat part ini bang Boril takut abang L kena gelombang dari papahnya yang rusuh tuh, diperhatikan bersahabat ya bang Boril ini sangat khawatir dan sangat takut sekali Abang L terkena gelombang dari papahnya yang rusuh sekali tuh persahabat Memang idol kesayangan kita ini selalu saja bikin happy kita semuanya Mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk mereka Kemudian juga persahabat disimak diunggah di IGS-nya Kartika Putri 10 jam yang lalu ini memposting bahwa Kartika Putri dan suami Sudah pulang kampung, tepatnya persahabat pulang ke Indonesia dan kita lihat persahabat bahwa LeSlar ini tidak bersama Kartika Putri persahabat ya karena Kartika Putri sudah pulang duluan ke Indonesia. Doakan yang terbaik semoga LeSlar di sana selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan keluarga besar juga selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Kita masih menunggu cedukan terbaru dan vitamin bahagia selanjutnya.